Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi pagi pagi pagi. Aduh, ini mobil terlalu mepet Pak eh, depan di mana? Itu mobil. Oh. Nggak tahu itu. Ah. Oke, okay, Mang. Kita saatnya menghibur lagi untuk semua saudara-saudara di seluruh Indonesia. Di seluruh tanah air. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik. Mang, yes. Puma, Kabar kabarna? Kabar, kabar Mang Ua kumaha? Oh, kabarna? Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Semuanya sehat semua Bapak Ibu juga sehat semua ya Diharapkan Bapak Ibu semua Di seluruh tanah air Semuanya sehat dan bahagia Tepuk tangan oke, oke Baik Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara Di seluruh tanah air saudara, Perkenankan saudara, kami saudara. Menghibur Bapak Ibu Membangun. Ya Saat ini kami masih di jalan Ya masih di jalan pokoknya mah namina saung bobodoran itu nggak mesti diimah gitu eh..tepukulkan hmm, imah wae nya nyak bobodoran mah ya. di mana wae impi nama saung bobodoran sip gitu ada saung bobodoran te urang nggak ngahibur pada wargi ya siap 8 enam. jadi begitu bapak ibu hmm. kang iya ngomong ngomong iya kan mau pemilu tanggal huh. tanggal 17 April itu pemilihan umum di seluruh tanah air, ya. Seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, mang hmm. itu jadi bagi kita semua selaku warga negara Indonesia yang baik, berusia 17 tahun ke atas, mang 17 belas tahun, ke atas Ya, buka 17 tahun, 17 tahun, ke, tahun ke, ke, ke bawah. Enakan dia anaknya? Dia anak, maksudnya naon? Uh. <laughs> maksudnya naon? Uh. Okay, Oh gitu. Ya, siap. Akan ya. Ya, ya, siap. 17 tahun kaluhurnya. Oh gitu. <laughs> Jadi, Bapak Ibu, tanggal 17 April kita nanti mengadakan pemilu ya hmm. untuk pemilihan presiden, Residen pemilihan Indonesia. calon legislatif, calon legislatif. Ya, ya. Baik di pusat, tingkat daerah ya dan seterusnya. Oh. Gitu, Mang. Oh, gitu. Jadi, merupakan hak kita sebagai warga negara menentukan pilihan hak? iya, hak kita hak kita oh iya betul namina hak itu gak perlu didorong-dorong uh, gak perlu diburu-buru budu bener-bener tuh nyak nyak pemimpin tenyak betul laksa jadi laksa disok berarti ulah ulang gak boleh hmm. gitu Pokok nama murni pilihan kita oh, itu, noh Kuma hati orangnya. Ya, mang gitu man. jadi kalau memilih pemimpin itu gimana hati nurani kita, bapak ibu sekalian gitunya. Oh, gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan orang lain, biarpun pilihan kita berbeda, Tetap. Jadi kita harus punya prinsip. Siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin kita? Menjadi wakil kita, begitu Untuk mesejaratakan kita semua Di seluruh tanah air, begitu Oh gitu Ya hmm. Ulah cincin wakil gitu ah Ngomong atuh Ayo mikirannya tangan, aduh Ngomong-ngomong tanggal 17 Berarti kita libur hmm. Itu berarti kita tunaikan hak kita untuk Memilih Melakukan pemilihan umum Begitu Dimana ya tempatnya? Di masing-masing daerah kita gitu tempat tinggal kita bagi bapak ibu yang belum, uh, belum mendaftar atau belum terdaftar, coba datangi panitia-panitia mengurusi hal itu semua. Begitu oh, di tempat begitu. tinggalnya masing-masing, oh. coba dicek apakah sudah terdaftar, karena ini merupakan hak kita untuk menentukan masa depan bangsa kita. Begitu, Udah bener benar ya, bener-bener. Atuh, oh. gitu ini hak. Jadi, kalau bicara hak nggak usah ditunggu di perintah. Gak usah nunggu komando begitu langsung ya. langsung hak oh, gitu. bicara hak misalkan uh, uh. kalau kita bekerja di sebuah perusahaan gitu uh. kalau namanya bicara hak ya sudah hak begitu kalau bicara hak kan kita minta ya kan hmm. jadi kalau pemilu ya sudah merupakan hak kita jadi datangi tps tps terdekat di mana kita semua terdaftar di situ datang di situ oh gitu Ya, begitu jadi Tentunya tanggal, tanggal 17 Tanggal 17 2018, April betul, oh, betul Betul Terus Terus uh, orang teh kudu bener-bener Ya Anu yang jadikan pemimpin teh Ya Soalnya ukurkan 5 tahun Keharapnya Ya, betul lima tahun sekali hmm, Tidak mengganggu Tidak gula uh -huh. betul pilih ter... betul tentukan pilihan yang memang betul betul baik uh. jangan sampai salah pilih begitu sesuai hati nurani sesuai hati nu... nurani, nurani. Uh, mudah mudahan maknya uh -huh. bukan mudah hati bukan benar, benar pemimpin gitu tak tanggung jawabnya ya. betul sekali etamang uang jadi jangan tergantung oleh om kiting ataupun mang uang uh -huh. uh -huh. begitu Betul, jadi jangan terpengaruh. Kita punya prinsip siapa yang kita mau pilih sebagai pimpinan kita, sebagai wakil kita seperti itu yang bisa mengakomodir segala keperluan kita baik hidup di Indonesia. Semua itu ya diatur oleh pemerintah, oleh wakil-wakilnya sehingga kan nggak mungkin semua warga Indonesia yang ada 260 juta ini. Diakomodir satu-satu tidak mungkin. Ya, mungkin. Makanya, menunjuk wakil-wakilnya begitu. Oh, Mang, iya gitu. gitu. Nah, sekarang ini kita lagi vlog di tanggal Sabra, ya? Mang, tanggal dua eh, puluh, Februari, ya? 2018 Sekarang ini 21 Februari 2019 Ini sedang rame-ramenya kampanye. Kita berdua ya, Kampanye Masing-masing Calon presiden, calon legislatif, dan lain-lain Sibuk kampanye, ayo nama Gitu hmm. Jadi kita juga mengajak, mengajak naon kang Mengajak kurang-urang Agar kampanye Agar bisa kondusif jang -jang jang -jang. Jangan ribut-ribut, begitu oh. Jangan saling ejek Jangan saling naon day Jangan saling fitnah, terus ulah saling naonan gitu antenya. Nah, uh, pokoknya begitu mah. Jadi ular ribut, ular naonnya. Ular jadi untuk patanya, jung buyo yu buyo teh. Naon? Oh, Terus? Mentang-mentang oh, orang milisi anu milisi. Uh, uh, jadi itu patanya. Nuh penting mah, nuh penting. Kita tetap akur. Apapun pilihan ki. Kita, kita begitu bapak ibu sekalian. Ini kami juga sedang kena macet, jadi kita sedikit uh, bicara tentang pemilu, ya. Kami juga mengendari kendaraan ini dalam kondisi yang aman, ya sabuk pengaman kita pakai dan jarak ke depan kendaraan depan kita cukup aman, jadi jangan khawatir. Lanjut, Mang. Hmm? Entah nggak setuju menit ya, lanjut ke. Ah, <tuh> nggak salah. Wela. Wela, nau neta artina. Wela. Gaul orang Oh itu. Oh, Oke Bapak Ibu sekalian Demikian Itu orang-orang sudah gaul Gaul-gaul Top Marco top oh, Top Marco top, Marco, Marco top. Siap hey, <laughs> <laughs> Baik Bapak Ibu sekalian Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Tonton juga nih sampai habis Di like Di share Jangan lupa yang belum Subscribe Subscribe Subscribe Terima kasih dan tepuk tangan Wang Baik terima kasih Subscribe ya Subscribe Oke